Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali kita Dengan channel sahuna Sajian yang Memiliki edukasi Dan informasi Tentang cerita Hidup Dan Kegiatan-kegiatan Di lingkungan sekitarnya Sajian kali ini adalah menjala ikan di hari libur dan sampai ikannya di bro. ayo kita ikuti saja videonya semoga memberi manfaat Masih belum ya, kan? hmm. Itu okay. okay, so, yang dia, itu yang udah dia